Ya, ini nomor jaring. Ya, untuk panen lele. Jaring ini sudah dimasukkan dan tinggal diangkat nih. Buat patok dulu ya, Biar nggak goyang kali ya. Abang itu yang goyang dulu ya. udah mulai tanda-tanda ikan yang udah nampak ya. Ya. Gak ada bakwan ya Ikan semua ikan Wah, itu abang yang punya itu Bang, abang yang punya Eh, hey. Gembel ketua abang tuh, gemar belajar puter. Ini ya abang ini yang punya nih, ah. Wei, mana mana bang? Gembel nih, gemar Weh. belajar puter. Bang kenal kan dulu bang? Okay. Siapa bang? Awal, awal. Bang awal, bang. Weh. Banyak kali, lele, lele semua nih bang, lele semua. Waalaikumsalam, lele bang. Ini ada berapa ribu ekor nih bang? Kolam uh, ini ada sekitar lima ribu ekor lima belas ribu ekor bang berkolam ya? berkolam berarti oh berkolam berapa kolam abang banyak bang uh, ada lebih 55 kolam ini sekitar lima puluh lima kolam lima puluh lima kolam isinya lili -li semua jadi satu so, kolam ini lima belas ribu oh panennya berapa lama bang tiga bulan tiga bulan ya bang oh itu dari kecil masukin bibir iya. oh panen tiga bulan kasih makannya apa tuh bang Makan kita pelet perkit pelet ya. oh selama 3 bulan ya bang 3 bulan. itu habis berapa banyak sih bang uh, 50 50 ton setengah banyak bang 1, banyak, bang. 1 berarti ini harga jualnya berapa nih bang per uh, kilo ya di saat, pasar untuk saat ini uh, harga di pasar belas ribu tujuh belas berarti tujuh belas ini bisa keluar berapa uh, satu ton setengah, satu ton setengah tujuh belas ribu kali satu ton setengah berapa duitnya itu bang? Uh, ya terkisar dua puluh lah, dua puluh atau tiga puluh, dua puluh atau tiga puluh juta bang? iya hampir dua puluh an gitu, dua puluh lima an juta boy, Lu bayangin tuh uang dua puluh juta kayak mana tuh? ah? <tuh>. ini huh? abang punya? Bang, umur berapa, Bang? Umur sekarang 26 tahun. Buset, gila. Gembel kali nih, Bang. Gemar belajar sukses. Umur 26 tahun. 25 juta. Satu kolam. Kali 55 kolam. Waduh. Mantap kali. Acam kali, kan? Oke, Bang. Ukuran kolamnya berapa nih, Bang? Ukuran kolam, ya. Empat kali sebelas. Ada yang empat kali. Sepuluh kali sepuluh. Variasi. Oh, ini empat kali sebelas. 11. ini empat kali 11 meter ya bang iya. kapasitas tadi lima belas ribu ya iya. hmm, kedalamannya bang berapa satu meter satu meter setengah airnya ya bang iya. tinggi airnya ya satu meter setengah hmm. oke oke oke bang kalau ini bang airnya airnya ini gimana bang diganti atau enggak oh, bang airnya kita sistem uh, apa dia kan menyerap rata uh, uh, penambahan air aja Oh gitu jadi, oh macur abang nanti lama kelamaan airnya surut nih iya. karena kolam tanah nih ya, bawahnya nggak ada apa-apa ya iya, bang ya? Apa -apa. Jadi surut nanti baru diisi lagi ya air ya. Oh pasti mesin itu ya bang? Mesin itu, mesin itu. dalam. Oh nah. itu untuk murah air untuk kalau ya, panen ya, ya bang? Oke okay, oke okay. benar-benar. Nah, terus usaha ini udah lama bang? Eh selalu lebih hampir delapan tahun. Delapan tahun. Delapan tahun udah langsung besar gini? Oh sudah. Enggak Mosek ya bang ya? Panjang perlu proses uh, perlu proses dulu dari dua tiga kolam kerjai sendiri ke sungai cari cacing sendiri uh, alhamdulillah setiap tahun meningkat meningkat alhamdulillah sampai sekarang berarti bang uh, kalau mau usaha itu harus sabar ya bang merintis dari yang kecil ya bang ya intinya kita paham dengan apa yang kita kerjakan Intinya kita paham dengan apa yang dikerjakan Itu pesan dari Bang Awal Kalau untuk bagi-bagi pemula yang mau yeah. terjun ke dunia peternakan ya Bang yeah. Khususnya budidaya lili ya Bang yeah. ya yeah. Serius Serius Terkun, Tekun Tekun uh, Pastinya kerja keras Pastinya kerja keras oh, Doa jangan lupa Doa? Oh itu Minta sama yeah. ya Bang, yeah. Mantang -mantang. bang. ya mantap Bang ini pandennya berapa lama Bang? apa nih ini dalam kolam ini. Ah sebentar aja ini kalau panen ini dua jam selesai. Dua jam sudah selesai ya bang ya. Oh setelah hasil sayurnya ya. Tadi waktu untuk panen tiga bulan ya bang. Tiga bulan kan. Tiga bulan. Nanti hasil ini udah ada penampungnya bang? Betul kita untuk ada jantar kemudian bagi jantar balige. Oh, oh, kalau dari sini berapa jam perjalanan itu bang? Eh, kalau itu dia 45 jam. Empat jam perjalanan ya bang. Oh, berarti sudah lama menjalin rekanan eh, sama sudah, mereka. Sudah lama. Berarti sudah punya kepercayaan ya. abang ya hey, bang. Wah. Mantap. Ini kan 55 kolam tadi ya bang. Lima kolam. Satu kolamnya tiga bulan. Berarti abang punya siklus eh, dong. Siklus kita per bulan itu terdekat. Hai per bulan aja akan ke bulan bisa sekitar 15 kolam Bang ya oke. panen ya Oh berarti dua hari sekali Bang ya dua hari dua hari, hari, hari sekali, sekali. dua hari sekali panen satu kolam 25 juta lu bayangin Abang ini umurnya 26 tahun boy. gimana Aduh. oke Bang Bang Oh ya aku mau tanya latar belakang abang ini Abang ya, apa ya, pendidikannya di dunia ternak ada bang, belajar dulu sekolah atau pernah, atau sering cabut sekolah bang? kalau untuk dunia, pernah, uh, saya belajarnya apa tidak saya oh, uh, belajar-belajar dari teman uh, basically saya sarjana hukum uh, sarjana hukum, uh, bukan peternak bukan ilmu apa-apa karena kemauan tadi ya, saya ingin belajar, belajar-belajar Gagal itu pernah gagal, pernah, tapi jangan menyerah. Oke, coba lagi, bang. mantap, bang. Oke, okay, bang. Terakhir, bang. Pesan untuk yang di sana yang mau merintis usaha atau mencoba budidaya lele agar kita seperti, seperti abang Pesannya apa, bang? Uh, intinya untuk budidaya pembuka, Juga uh, belajar uh, harus tahu apa yang kita kerjakan, lebar. Uh, Intinya, apalah mau belajar lah. Intinya, mau belajar ya? Uh, sana kemarin dari ilmu. Uh, karena saya dulu begitu, mau uh, tahu ini. Saya ke sana, saya jadi ini uh, tidak pulang, uh, pasti jadi intinya mau belajar. doa yang masyaallah. Oke, okay, Bang, terima kasih banyak, Bang. Bang, dan sedekah juga jangan lupa. Sedekah, Bang. Oke. Okay. Bang, sampai, Bang. Semoga sukses dan tetap lancar saja, Bang. Amin. Oke, okay, guys. Itu tadi kita wawancara eksklusif dengan pemilik Lili Sukses, Pengawal Sari. Mantap. Wah, lagi penyortiran lele. Bang lagi ngapain bang okay. nyortir Bang ya yang besar-besar yang kecil-kecil gitu Bang okay, ya, di besar, ya. Oh yang besar nanti dijual ke pasar paling ya. kecil Bang ya, kalau... dipelihara lagi ya sampai besar ya Bang ya. oke okay, Bang Dalam pensortirannya Ini tempat untuk pengangkutan Menuju penampungan Oke, okay, sekian.